Perayaan Minggu Palma, panitia mengenakan busana warna merah dimaknai sebagai ungkapan keberanian Raja Damai yang membawa kebenaran. Warna merah liturgi dalam Minggu Palma mau menyatakan bahwa demi kebaikan, kebenaran, dan keselamatan semua orang, Yesus berani menderita siksaan, wafat, dan kebangkitan. Peristiwa Minggu Palma mengingatkan kita akan kegembiraan, akan antusiasme ketika menyambut kehadiran Sang Mesias yang dengan ajaran mukjizat dan bela rasanya memberikan diri untuk mengubah manusia menjadi pribadi yang berpengharapan. Melalui peristiwa Minggu Palma ini kita belajar dari Yesus. Belajar bahwa dengan semangat, kita mau untuk terus setia menjalankan tugas perutusan kita masing-masing terlebih di masa pandemi yang tidak mudah ini. Minggu Palma disimbolkan dengan daun-daun palma yang sekarang anda semua pegang. Semoga seperti pohon palem, kita juga mampu menghadapi dan bertahan dalam segala cuaca dan musim yang hadir dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat misa Minggu Palma ini sangat meriah sekali, walaupun suasananya masih dibatasi oleh kuota yang ditentukan dari gereja. Namun demikian, umat sangat antusias sekali dalam merayakan Minggu Palma ini, dan lingkungan gereja pun juga cukup dia, cukup meriah dengan daun-daun palma Dan kita juga melihat sukacita dari orang tua, orang muda, dan anak-anak dalam merayakan perayaan Minggu Palma ini. Untuk kenapannya kita berharap dalam Pekan Suci ini umat akan senantiasa sukacita mengikuti masa Pekan Suci ini sampai Pasca. Saya sungguh sangat luar biasa. Haru ya karena sudah dua tahun belakangan ini kita tidak bisa mengikuti misa di gereja. Misa kita kita ikuti hanya via online saja. Persiapan panitia sangat luar biasa ya dari mulai dekorasi e, untuk tim ramah tamah semua sudah dipersiapkan dengan sangat baik dan sangat luar biasa. Sehingga saya e, sungguh sangat terharu ya bisa mengikuti misa kembali. Minggu Palma di Kapel Maria Immaculata ini yang saya tahu bahwa untuk peserta misa ini hanya kurang lebih 200 padahal uh, jumlah umat kita ini uh, sekitar 600. Jadi uh, pasti ada sekitar ya 2/3 yang tidak bisa mengikuti misa ini sedangkan misa kan hanya berjalan satu kali gitu. Nah, harapannya ya pandemi segera berlalu sehingga kita bisa beribadat secara normal seperti biasanya. Semua bisa memuliakan Tuhan bersama-sama khususnya pada masa pasca ini Salib adalah misteri cinta kasih Allah kepada umat manusia yang tak terbatas. Di dalam perayaan Kamis Putih Yesus menyampaikan pesan wasiat yaitu supaya kita saling mengasihi Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu maka kamu pun wajib Saling membasuh kaki Apakah kita sanggup Saling membasuh Apakah kita sanggup saling mencintai Mengasihi, mengampuni Membebaskan Saudara-saudara kita Dari belenggu-belenggu kebencian Dari belenggu-belenggu ketidaktaatan Mengasihi berarti bau mengampuni Mau menerima adanya Mau menerima segala sesuatu Kelebihan dan kekurangannya Sebab aku telah memberikan Suatu teladan kepadamu Supaya kamu juga berbuat Seperti yang telah ku berbuat kepadamu Maka marilah kita mengembangkan kasih ini dalam hidup kita Untuk menabustuh dan hening merenungkan kembali kisah sengsara Tuhan Yesus dan menghormati salibnya dengan mengenal misteri salib Yesus kita diundang untuk melihat kesengsaraan dan kematian Yesus dalam konteks hidup kita sendiri salib Yesus merupakan suatu pesan sepatah sabda bagi kita suatu tanda pertentangan namun juga tanda kemenangan dan harapan Ya Saudari-saudaraku betapa sering kita memiliki dendam dan ingin membalasnya Kita ingin menghancurkan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, tidak suka Kita jadi tidak mau melihat mereka enggan bergaul atau berkumpul Bahkan mungkin juga muncul iri hati dalam diri kita Hal ini tentu kemudian memunculkan amarah Dalam hati kita dan diri kita Dongkol yang meluap-luap Redamlah amarahmu Kasihilah musuh-musuhmu Ajaran Yesus Memang tergadang membuat kita Serba menyebalkan bagi kita Di mana kita selalu menyebut diri kita Sebagai murid-murid Yesus Betapa sering kita Mempersalahkan Tuhan Mengkritik Tuhan Maka sebagai pertanyaan bagi diri kita masing-masing, apa tindakan dan jawaban kita? Di malam yang suci dan penuh rahmat ini, kita semua berkumpul sambil berjaga bersama Yesus Kristus, yang beralih dari kematian menuju kebangkitan. Kita semua dibawa memasuki hidup baru yang penuh sukacita melalui cahaya Kristus yang bangkit jaya, seperti lilin Paskah yang memancarkan cahayanya, demikian pula Kristus yang bangkit memancarkan cahaya kasihnya yang menghalaukan kegelapan dosa manusia. Kita percaya dan menyadari bahwa kebangkitan Tuhan telah membarui hidup kita untuk semakin menghormati martabat manusia, semakin mengasihi, peduli, dan bersaksi. Kristus cahaya dunia Saudari, saudara yang terkasih, pada malam yang suci ini Tuhan kita Yesus Kristus beralih dari kematian kepada kehidupan. Gereja mengundang putra-putrinya yang tersebar di seluruh dunia supaya berkumpul untuk berjaga dan berdoa. Jika kita memperingati pasca Tuhan dengan mendengarkan sabda dan merayakan misterinya. Kita dapat berharap mengambil bagian dalam kemengenangannya atas maut dan hidup sertanya dalam Allah. saudara saudara sekalian yang pertama-tama tentunya kita surprise tentang perayaan Paskah kita karena dalam waktu yang cepat aneka macam pelonggaran dilakukan Gak usah pakai bela rasa cukup peduli lindungi saja tetapi kemudian kesulitan kita adalah mengenai kita sudah selama pandemi sudah terbiasa memperkirakan jumlah umat yang datang berapa tapi kalau kemudian tiba-tibanya pakai KTP dan kemudian hanya peduli lindungi itu tak terkira jumlahnya yang datang berapa gereja tidak ada yang siap dengan tenda oleh karena itu kemudian dalam keputusan-keputusan praktis silahkan tetap pakai peduli lindungi. kalau orang Katolik yang baik pasti punya belarasa tetapi kalau misalnya ada yang selama ini sulit akses belarasa bisa dibantu hanya dengan menunjukkan KTP ini menjadi di awal yang bagus meskipun kita juga masih dengan segala keterbatasan kita misalnya saya saya sebenarnya tetapi senyum saya kan nggak kelihatan Pikirannya <guluh> saya cemberut, padahal saya senyum kita masih dengan beberapa keterbatasan tidak tahu sampai kapan kita pakai masker kita mengikuti anjuran pemerintah kita orang katolik itu taat pada apa yang di Nasihatkan pemerintah, kalau misalnya pemerintah sudah, kita sudah aman, gak usah pakai masker, gak apa-apa ya, kemudian kita ikuti bersama. Kita bersyukur, kita menjadi pengikut Kristus, dan pengikut Kristus tentunya dengan segala berkat yang ingin kita harapkan, keselamatan, penebusan dan segala berkat. Semoga menjadi kebangkitan kita setelah melewati bersama-sama masa pandemi ini. Untuk menyongsong hidup yang lebih optimis setelah melewati pandemi. Oleh karena itu kita bersama-sama sebagai komunitas untuk mengusahakan kesehatan bersama dan kita bangkit dengan semangat baru bangkit untuk menyongsong hidup yang lebih cerah setelah pandemi dari berkat paskah bersama. Selamat paskah Tuhan memberkati. Selamat Paskah buat semuanya umat warga stasi Makulata dengan kembalinya sedikit normal keadaan sekarang mari kita lebih semangat untuk mengikuti misa offline di gereja kita yang asri ini Selamat, selamat Paskah semuanya. semuanya kami dari Kapel Makulata mengucapkan Selamat Paskah buat kalian semua ayo mari ikut misa offline kami bisa kenapa kalian tidak? Ya. Yeah. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga makna Paskah ini benar-benar mendarah daging bagi kita semua yaitu kita lahir kembali semangat baru dengan kebangkitan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Selamat Paskah bagi umat Katolik paroki yang Mari kita kembali misa offline seperti semula. Saudara-saudara sekalian umat Kapel Maria Immaculata Telunaga. Ayo ke gereja tiap Minggu dibuka untuk berbondong-bondong ke gereja merayakan sukacita kita mohon perkataan supaya kita selalu sehat dan selamat.